Halo sahabat Zodian 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang Ramalan Capricorn di bulan Juni tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan sekitar zodiak silahkan hubungi link kami yang pertanyaan tersedia di kolom deskripsi.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 Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan Juni tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Capricorn di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Capricorn di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Capricorn di bulan Juni tahun 2021.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 tugasnya dan Capricorn adalah nine of sword, ataupun 9 pedang. Secara umumnya nine of itu diartikan semakin terbebani di dalam pikiran sehingga membuatmu semakin terpuruk. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Capricorn di bulan Juni tahun 2021, kesehatannya akan mengalami penurunan yang dimana di sini seorang Capricorn akan mendapatkan beban pikiran yang membuatnya semakin terpuruk yang membuatnya semakin jatuh daun di bulan Juni tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan mengalami yang dimana kurang istirahat yang membuat seorang Capricorn akan mendapatkan penurunan kesehatan dan sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan sering terbangun di malam hari untuk memikirkan beban pikiran yang ia dapatkan di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri dan di disini menggambarkan seorang Capricorn akan mendapatkan penurunan kesehatan dikarenakan mendapatkan beban pikiran di dalam kehidupan yang membuat seorang Capricorn kurang istirahat di malam hari namun di sini seorang pasangan akan terus mendukung bansuk seorang Capricorn agar bangkit lagi dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Lovers secara umumnya The Lovers itu diartikan percintaan sesuatu yang berjalan yang baik dan di sini menggambarkan jika kartu delopas kita gabungkan dengan kesehatan seorang Capricorn, akibat kecintaan seorang pasangan kepada seorang Capricorn, ia akan setia dan selalu menemani serta mendukung seorang Capricorn untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021 serta di sini semuanya akan berjalan baik, semuanya akan berjalan mulus dengan suatu usaha yang diberikan oleh pasangan untuk mengkontrol serta membangkitkan semangat seorang Capricorn lagi untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu keuangannya adalah. Five open tackle ataupun lima koin secara umumnya five open tackle itu diartikan kondisi keuangan di dalam berkecukupan namun suka berbagi kepada orang lain yang dimana disini seorang Capricorn sendiri sedang membutuhkan dan disini menggambarkan keuangan seorang Capricorn di bulan Juni tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di disini disarankan kepada seorang Capricorn baiknya fokus kepada keuangan diri sendiri menata diri sendiri menata keuangan mengkontrol pengeluaran pendapatan Barulah membantu orang lain karena di sini digambarkan seorang Capricorn suka berbagi kepada orang lain, namun seorang Capricorn sendiri sedang membutuhkan keuangan yang akan lebih bagus di bulan Juni tahun 2021 dan di sini juga disarankan kepada seorang Capricorn fokus dengan keuangan sendiri barulah membantu orang lain dan untuk support energinya adalah. King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang di atas Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Juni tahun 2021. Namun di sini disarankan kepada seorang Capricorn baiknya menata meniti kembali pengeluaran pendapatan dan barulah mulai membantu orang lain apabila keuangan sudah Stabil ataupun keuangan mendapatkan peningkatan mencobalah untuk membantu orang lain, yang dimana di sini akan didukung dimotivasi oleh orang-orang terdekat serta didoakan oleh orang tua Capricorn sendiri. Dan jika kartu delokers kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Capricorn di sini menggambarkan, semuanya akan berjalan baik apabila seorang Capricorn mengkontrol kembali keuangannya, menata kembali keuangannya, mengkontrol pengeluaran pendapatan yang dimana di sini, peningkatan keuangan didapatkan terlebih dahulu barulah membantu orang lain, yang dimana juga di sini, dukung dimotivasi serta didoakan oleh orang tua Capricorn sendiri. Dan untuk kartu card, pekerjaannya adalah 5 of 1 ataupun 5 tongkat. Secara umumnya Five of one itu diaplikan melakukan kerjasama partner dengan orang lain yang dimana terjadi pengkhianatan ataupun akan dimana terjadi perpecahan dan di sini menggambarkan kepada karya pekerjaan seorang Capricorn di bulan Juni tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini digambarkan seorang Capricorn akan memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan sebuah usaha yang dimana di sini pengkhianatan akan ia dapatkan ataupun perpecahan di dalam karya pekerjaan akan ia dapatkan. Yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan, yaitu mendapatkan beban pikiran di dalam kategori kehidupan, keuangan, serta karir dan pekerjaan. Di sini disarankan kepada seorang Capricorn, baiknya melakukan pekerja dengan ide cara sendiri, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada karir, kehidupan, serta keuangan Capricorn di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacles. Secara umumnya, King of Pentacles itu diartikan seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, serta seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Capricorn di bulan Juni tahun 2021 akan mengalami penurunan, yang dimana di sini akan terjadi perpecahan ataupun pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai, yang membuat beban pikiran kepada dirinya sehingga berdampak negatif kepada kesehatan Capricorn sendiri. Dan di sini disarankan kepada seorang Capricorn. Untuk bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak tergantung kepada orang lain yang didukung penuh oleh orang-orang sekitar, serta didoakan oleh orang tua Capricorn sendiri. Dan jika kartu The Globus kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Capricorn di sini menggambarkan semuanya akan berjalan baik apabila seorang Capricorn melakukan pekerjaan karir dengan ide cara sendiri dan melakukan sebuah usaha dengan kerja keras sendiri, yang dimana di sini akan mendapat positif kepada kehidupan keuangan karir yang dihubung penuh oleh orang tua karena sendiri diri dan untuk kartu asmaranya adalah Ace of Cup. Secara umumnya Ace of Cup itu diartikan permulaan, awal mula ingin memulai dan ingin menata kembali. Dan di sini menggambarkan ada dua prediksi. Yang pertama kepada seorang kartu yang sedang single, ia akan bertemu pasangan di bulan Juni tahun 2021. Yang di mana di sini bertujuan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana mana di sini untuk memulai hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis di bulan Juni tahun 2021. Dan di sini, kepada seorang Capricorn yang sudah berpasangan, disarankan untuk menata kembali hubungan asmaranya, memulai hubungan asmaranya dengan bagus, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara, serta di sini pasangan akan memberikan respon yang positif kepada Capricorn sendiri. Dan untuk support energinya adalah page of cap secara umumnya page of cap itu seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Capricorn yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius di bulan Juni tahun 2021 yang dimana sini ingin memulai suatu keluarga yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang disimbolkan dengan Page of Cup dan disini kepada seorang Capricorn yang sudah berpasangan baiknya menata kembali hubungan asmaranya ke bersama seorang pasangan yang dimana disini didukung seorang anak dimotivasi oleh seorang anak sehingga di disini seorang pasangan akan memberikan Respon yang positif, yang dimana akan terjadi hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih romantis di bulan Juni tahun 2021. Dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Capricorn, di sini menggambarkan sesuatunya akan berjalan baik apabila hubungan asmara dibarengi dengan rasa cinta yang disimbolkan the lovers artinya percintaan yang dimana di sini page of cap merupakan seorang anak yang menjadi sumber kebahagiaan antara seorang Capricorn bersama seorang pasangan di bulan Juni tahun 2021.